Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du ba Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan limpahan nikmat dan karuniaNya kita masih bisa berkumpul untuk tolabul bola ilmi walaupun lewat media radio hang yang kita cintai bersama. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Tema pada pagi hari ini adalah para wanita pengukir sejarah dunia. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa di mana pun anda berada. Ada istilah para ulama bahwa wara tahta rajulin azim al um. Di belakang Manusia besar, manusia yang berhasil dan mulia karena ada seorang wanita, seorang ibu. Dan memang begitulah sejarah mencatat keterlibatan para wanita di dalam mengukir sejarah Islam sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW tidak lepas daripada sosok wanita Yang memperjuangkan dakwahnya di awal permulaan Islam muncul Siapa? Khadijah bintu Huwailid Yang beriman pertama kali di saat manusia kufur Yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil, Bahkan Khadijah bintu Khawailid orang yang mendorong memberikan semangat kepada Nabi saw sehingga kematiannya disebut amul hazni tahun kesedihan bagi Nabi saw kerana jasa-jasanya yang besar. Wajar kalau seandainya Nabi saw mengatakan kamu la min al rijali kathirun walam yakmul illa arba'atun. Laki-laki sempurna itu banyak, tapi wanita sempurna itu tidak banyak kecuali hanya empat orang: Asiya bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, dan juga Khadijah bintu Khawailid dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat sejarah jauh sebelum Islam. Kita lihat ada Maryam bintu Imran Yang berusaha untuk membesarkan putranya Isa bni Maryam Sehingga menjadi seorang Nabi Bahkan diantara Nabi-Nabi yang masyur dari Nabi-Nabi Bani Israel Siapa yang merawatnya? Ibundanya Maryam bintu Imran Bahkan jauh sebelum itu Kita mengenal Kisah Hajar bagaimana mendidik Ismail alaihi salatu wasalam ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan Hajar di sebuah tempat yang Allah gambarkan biwadin ghairi di in, inda baitikal muharram di sebuah lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi tetapi dengan kecerdasan Hajar mendidik Ismail sehingga Ismail menjadi sosok manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menginjak remaja Ibrahim datang, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menguji Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Ketika itu Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ini arafil manami. Ani al bahu kafang durmadat taro. Ismail semalam aku bermimpi dalam mimpiku ku sembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail Alihissallallahu alaihi wasallam mengatakan if al matu mor satajidun ini insya sabirin. Kalau ini perintah Allah, lakukan wahai bapa aku. Karena engkau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Lihat keteguhan Ismail. Siapa yang mendidiknya? Bukankah Ibrahim tidak di tempat. Yang mendidiknya adalah wanita soleha, wanita yang sangat mulia, Syida Hajar, radhiyallahu an. Mahasurah Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat di zaman para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada Ummu Anas. Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika ayahnya Malik ibn Nadar terbunuh dalam safar maka Anas ibn Malik radhiyallahu an hidup bersama ibundanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah banyak para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang semangat membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan infak mereka, dengan harta mereka, dengan emas mereka dan benda-benda yang bisa diinfakkan. Nah, Ummu Anas radhiyallahu an, ketika itu tidak memiliki apapun kecuali hanya putranya Anas bin Malik radhiyallahu Tapi lihat kecerdasannya. Bagaimana seorang ibu yang memiliki himmah alia, semangat tinggi dia bawa Anas bin Malik ketika itu usianya 10 tahun Kemudian datang menemui Nabi SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah, hadha Anas Rasul, ini Anas Ini adalah Anas Dia punya kepiawaian menulis Membaca ya Rasulullah. Aku datang sengaja kepadamu Untuk menjadikan Anas ini pembantumu Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Fadu berdoalah untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mendoakan untuk Anas bin Malik radhiyallahu dan mengatakan Allahumma ya Allah, Aqsir malahu, wa Aqsir waladahu, wa Atil umrahu, wa Afir dambahu, ya Allah, nanti kelak anak ini perbanyak hartanya. Perbanyak keturunannya, panjangkan usianya, dan ampuni dosa-dosanya. Akhirnya kemudian Anas pun kurang lebih 10 tahun membantu Nabi saw sampai wafatnya Rasulullah. Akhirnya Anas bagian dari sahabat yang telah menanamkan income besar dalam penyebaran Islam. Bahkan dia satu di antara sahabat al-muqsin fi al-hadis sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Lihat bagaimana kecerdasan seorang wanita ini, Ummu Anas. Dia tahu bahwa ketika dia menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seorang ibu tentu punya firasat, apalagi orang Arab itu biasa berfirasat. Dia tahu anak ini akan menjadi anak besar. Begitulah kecerdasan seorang ibu Bahkan Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Ada kisah menarik Dari seorang wanita di zaman para sahabat Namanya Nawar bintu Malik Ibunda daripada Zaid ibn Thabit. Lah Zaid ketika usia 13 tahun Ketika itu di hari malamnya Besoknya akan terjadi perang badar maka dia datang menemui Nabi saw dan mengatakan Al Hikni bil Jihad, Rasul libatkan aku dalam jihad besok. Tapi Nabi saw orang yang paling lembut, wa Ma Rasalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul tidak hendak mencelakakan anak-anak, karena Zaid bin Sabit ketika itu belum balik, belum dewasa pun, maka Rasul menolak. Tetapi Zaid ini Subhanallah walaupun masih kecil tetapi memiliki himmah, keinginan yang kuat. Ya, karena ibundanya juga seperti itu. Nawar bintu Malik. Akhirnya dia pun sedih dan menangis. Pulang dia, mengadu kepada ibundanya, kalau Nabi s.a.w. menolaknya dalam jihad. Maka ibunda Zaid ibn Thabit mengatakan, Ilam tas, tas tati an tu bis saifi wa diri fil ma'rakati kama al-mujahidun fabistitaatika an takhdima rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhdim al-islam bil ilmi ladayka ya zaid maka ibn danaa burusa menghibur dan mengatakan kalau engkau tidak bisa berjihad dengan pedang dan baju besi seperti layaknya para mujahid yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kamu bisa berjihad dengan cara yang lain kamu punya ilmu, kamu bisa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitabkan dirimu dan juga pengetahuanmu. Karena bagaimanapun Zaid ini walaupun masih kecil diberikan kecerdasan, mampu menulis dan mampu membaca masalahnya. Dan jarang di zaman itu orang yang bisa menulis dan membaca. Akhirnya kemudian ibu dan Zaid ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Zaid dan menawarkan. Kepada Rasulullah SAW khidmah Kerana Zaid ini memiliki pengetahuan yang berbeda dengan Anak remaja seusianya Dia pandai menulis Dia pandai membaca Maka Rasulullah SAW pun kemudian memberikan Ujian dan lulus Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Zaid Wahai Zaid Pelajarilah bahasa Yahudi Idhab Fatah Allah ma lo pergilah kamu pelajari bahasa orang-orang Yahudi itu. Fainni wallahi ma amanahum alaiyya kitabi karena aku tidak pernah merasa aman dengan bahasa mereka. Bisa saja orang yang tidak paham bahasa mereka membuat makar, tetapi ketika ada orang yang memahami bahasa mereka sehingga gerak-geri makar mereka bisa diketahui. Dengan mengertinya bahasa mereka Subhanallah Dalam waktu sesingkat-singkatnya Hanya 17 hari Bayangkan 17 hari Zaid Ibn Thabit ini Mampu menguasai lughat yahud Bahasa Yahudi Luar biasa kecerdasan anak ini Maka Nabi SAW senang Dari situlah Maka Nabi SAW mengangkat Zaid Ibn Thabit Sebagai katibu wahyi Nabi SAW penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dia satu di antara sekian sahabat yang disuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an. Kemudian dicetak di masa Utsman menjadi mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Begitulah seorang wanita mendidik anaknya. ...menjadi orang besar, sehingga bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, karena wanita di zaman itu memiliki himmah aliyah, keinginan kuat... ...untuk mendidik putra-putri mereka menjadi orang besar. Bahkan, Anda tahu Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa yang mendidiknya? Sehingga dia menjadi raja pertama dalam Islam... Dan yang mengasas daulah umawiyah, yang mengasasnya adalah ibundanya, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha, istri daripada Abu Sufyan radhiyallahu Dia mengatakan kepada Muawiyah kecil, dan mengatakan kalau seandainya anak ini hidup, maka dia akan menjadi pemimpin kaumnya. Akhirnya kemudian Ketika Muawiyah menginjak remaja, ibundanya mengatakan, Thakil tukaya bunai, ilam tasud kaumaka. Aku tidak merasa nyaman, aku akan berat hati. Wai Muawiyah, wai puteraku, kalau seandainya engkau besar dan tidak menjadi pemimpin kaummu. Begitulah keinginan Hindun kepada putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Hindun pun berusaha mendidik Muawiyah. Sehingga menjadi anak yang cerdas. Bahkan dia pun satu di antara katibu wahyu Nabi. Karena dia bisa membaca dan menulis. Siapa yang mengajarinya? Ibundanya Hindun bin, bintu Uthbah. Akhirnya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan pun. Kemudian terdidik di lingkungan pendidikan. Kemudian menginjak dewasa. Dan menjadi orang kepercayaan Nabi SAW. Bahkan setelah. Ali radhiyallahu r.a meninggal Kemudian kekuasaan dipegang Hasan bin Ali Maka Hasan pun menyerahkan kepada Muawiyah Dan dialah awal yang pertama kali mengasas daulah Umayyah. Lihat bagaimana peran seorang ibu Hindun bin, bintu Utbah Bahkan mahasyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Yang menarik lagi adalah Kisah Rabiatur Ra'i Kisah Rabiatur Ra'i Salah satu daripada Syekh Imam Malik. Jadi dia punya murid itu ulama besar dan menjadi ulama besar seperti Imam Malik, Hasan al Basri yang kedua manusia ini memimpin Madinah kala itu. Siapa yang menggemblengnya Rabi atau Rai? Siapa Rabi Rai ini? Kisahnya cukup menarik. Ketika Ibunda Rabi'ah Ar-Ra'i ini Dan ketika itu Rabi'ah Ar-Ra'i masih kecil Suaminya berpamitan Untuk safar ke Syam Dalam sebuah hajat dan kebutuhan Sebelum berangkat suaminya menitipkan uang untuk kehidupannya Dan kehidupan putranya yang masih kecil Maka diberikan 30 ribu dinar Perangkatlah suaminya ke Syam. Rupanya di Syam dia lama. Tidak pulang-pulang sampai 27 tahun. Baru kemudian pulang. Ayahanda daripada Rabi'atul Raih Abdurrahman. Maka Abdurrahman ini ayahanda daripada Rabi'ah. Kemudian setelah 27 tahun menghilang safar ke Syam. Dia pulang ke kampungnya, ke Madinah. Subhanallah sampai di Madinah Dia dikejutkan dengan sebuah halaqah Halaqah ta'lim Halaqah majlis ilmu Yang ada di Masjid Nabawi Dan dia tidak pernah melihat halaqah sebanyak itu Dan seilmiah itu Maka dia pun Mengatakan kepada manusia Ini halaqahnya syekh siapa Imam siapa yang mengajarkan ini Wallahi ma'ara qablahu Aku tidak pernah melihat sebelumnya halaqah seperti ini maka orang-orang mengatakan, halakah ini milik Rabi'ah al-Ra'i. Datang dari berbagai macam penjuru dunia untuk belajar kepada Rabi'ah. Salah satunya Imam Malik, Hasan al-Basri, dan banyak para tabi'in yang duduk di majlisnya Rabi'ah al-Ra'i. Ketika itu, Abdul Rahman ayahnya, belum tahu kalau itu anaknya. Dia pun pulang menemui istrinya, kemudian menceritakan bahwa aku singgah di Masjid Nabawi, di situ banyak halakah, ada halaku yang sangat besar dan yang memimpinnya adalah Rabi Atur Rai. Maka istrinya mengatakan, sesungguhnya dia adalah putramu. Dia adalah putramu. Akhirnya kemudian istrinya bercerita, sewaktu engkau safar dahulu, engkau menitipkan kepadaku aku salathina alfa dinar, 30 ribu dinar. Demi Allah. Aku tidak pernah menyia-nyiakan uang sebanyak itu. Aku gunakan 30.000 dinar untuk mendidik putramu. Sehingga kau lihat kamatara sebagaimana kau lihat hari ini. Dia memimpin manusia, membuka kau besar. Dan murid-muridnya menjadi ulama dunia. Subhanallah. Kalau seandainya terjadi dengan wanita sekarang. Diberikan suami oleh. Dengan uang yang sangat besar seperti... Abdurrahman memberikan uang kepada umur rabi. Arah Ar -ra ini kira-kira apa yang terjadi? Seandainya suami menitipkan uang satu miliar, kemudian Anda safar bertahun-tahun, mungkin berpikir, "Dibelikan baju, dibelikan tas, dibelikan sepatu, dibelikan rumah, dibelikan tanah, boleh jadi berpoya-poya, boleh jadi habis begitu saja." Itulah perbedaan wanita dulu dengan wanita sekarang. Wanita sekarang tidak punya himmah tidak punya keinginan tinggi, tidak punya cita-cita mulia... ...yang ada hanya dunia dan dunia, tapi wanita dulu berbeda. Wanita dulu mementingkan keberhasilan putra-putri mereka. Mereka punya semangat juang yang luar biasa, keberanian, pengorbanan... ...sehingga tidak heran kalau seandainya Ummu Rabi'ah atau Ra'i berhasil... ...mendidik Rabi'ah ar rai menjadi alim ulamai dunia. Dan memiliki murid-murid yang kemudian juga meneruskan menjadi alim ulama'i dunia. Ma'asyurah muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Umm Sufyan Al-Thawri. Kita kenal Sufyan Al-Thawri. Seorang alim, muhaddis, amirul mu'minina fil Hadis. Siapa yang tidak kenal Al-Thawri? Sufyan Al-Thawri. Bahkan dulu, pendapatnya menjadi sebuah madhab. Madhab Al-Thawri. Karena madhab itu banyak. Ada madhab Auza'i. Ada madhab Al-Layfi. Ada madhab Al-Thawri. Kemudian setelah belakangan muncul madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Nah, Sufyan Al-Thawri ini termasuk alim ulama dunia yang luar biasa. Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Tahukah anda siapa yang mendidik Sufyan Al-Thawri? Ketika dia... Kecil ayahnya meninggal, yatim dan yang memelihara ibundanya ibundanya yang mendorong agar Sufyan al-Thawri ini belajar dan belajar. Akhirnya dia menjadi alim ulama'id dunia dan banyak perkataan beliau yang kemudian menjadi sebuah hikmah dan pelajaran diambil oleh ulama' setelahnya untuk menjadi bahan nasihat. Dan dia melahirkan para ulang besar Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Ketika Dia menceritakan tentang ibunya Dia Mengatakan kepada kita Qalatlah ibunya mengatakan kepada Sufian Al-Thawriya Bunai Utlubal ilma wa ana agfika bimagzali Wai putri putraku Sufyan berangkatlah kau belajar aku akan berusaha untuk mencari nafkah untuk belajarmu dengan cara memintal jadi ibu nanya bekerja karena memang dia menjanda suaminya meninggal dunia jadi dia berusaha untuk bekerja hanya untuk menghidupi putranya Sufyan azzauri belajar lihat Bagaimana seorang ibu bahkan dia pernah mengatakan ya bunai, ibunya Sofian al-Thawri sampai mengatakan wahai anakku, jika engkau mencatat 10 huruf saja dari ilmu agama ini Kau lihat pada dirimu, apakah dengan sepuluh huruf itu menambah rasa takutmu kepada Allah? Menambah kelembutanmu, menambah ketenanganmu. Kalau tidak ada pengaruh, ketahuilah bahwa ilmu yang kau pelajari itu hanya mendatangkan madarat dan tidak mendatangkan manfaat. Subhanallah, kecerdasan seorang ibu. Jadi bukan hanya ditanamkan untuk kecerdasan saja, tapi juga ditanamkan kebersihan jiwa. Begitulah ibu yang cerdas. Wajar kalau Sufyan al akhirnya menjadi alim ulama dunia. Ulama besar. Ya, karena ibunya juga orang besar. Mahasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga di antara madhahibul arba. Semua madhahibul arba. Baik Abu Hanifah Malik, Ahmad dan Syafi'i. Semua terlahir yatim. Dan mereka terdidik oleh ibunda-ibunda mereka Sebut saja Imam Malik rahimahullahu ta'ala Dia memiliki ibu yang bernama al Aliyah bintu syariq Ibn Abdurrahman al Asadiyah. Dia habiskan hartanya Walaupun kondisi sangat fakir ketika itu Memang Imam Malik fakir Walaupun setelah kemudian menjadi ulama besar Jadi kaya kan Tapi kehidupan kecilnya Imam Malik itu fakir Ibunya berusaha untuk bekerja. Kemudian menitipkan Imam Malik, karena tidak memang tidak memiliki harta, dia titipkan Imam Malik ke tempat anak-anak yang belajar Al-Quran. Dan setiap hari ibunya mengantarnya. Akhirnya Imam Malik pun sebelum balik, dia sudah hafal quran Bahkan dikisahkan dalam sirah Imam Malik, Bagaimana ibundanya sebelum Imam Malik ini berangkat belajar, albasatuh ummuhuh ahsanatiyab, wa amamatuh, thumma qalatlahu idhab faktu bilan. Jadi ibundanya itu berusaha untuk memberikan pakaian terbaik, kemudian meletakkan imamah di kepalanya masih kecil didandani untuk talabl almi. Jadi Ibundanya semangat gitu mendadani anaknya untuk sekolah mungkin bahasa kita ini dipakaikan pakaian yang cantik, kemudian diberikan imamah yang cantik. Setelah itu kata ibundanya, idhab pergi kamu. Faktu bil el, faktu bil el an Sekarang kau catat ilmu yang kau akan dapati di majelis ilmu. Namanya anak kecil masih bingung. Ila na adhab ya umi. Harus kemana aku pergi? ...peguru siapa aku belajar. Maka ibunya mengatakan... ...idhab ila rabiatar-ra'i. Berangkatlah kepada rabiatar-ra'i. Ah. Ta'allam al-adab... ...qabla anta ta'allam al -ilma. Kau belajar adab dulu kepada dia... ...sebelum kau belajar ilmu. Berangkat Imam Malik... ...kepada rabiatar-ra'i. Bertahun-tahun dia bermajlis di majlis rabiatar ah. Akhirnya ketika rabiatar ah meninggal dunia... ...maka Imam Malik pun menjadi ulama dunia ketika itu... ...selama ada Imam Malik di Madinah... ...maka tidak ada satu pun ulama yang mem, mem, apa namanya, berani memberikan fatwa. Tidak ada yang berani. Ya, Al Imam Daril Hijrah... ...Sahibul Muatta... ...Imamud Dunia... ...salah satu muridnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i juga sendiri... ...dia bukan orang kaya. Ketika... ...keluarga Imam Syafi'i ini safar ke Gaza, Palestina. Ayahnya meninggal dunia. Akhirnya Imam Syafi'i pun lahir yatim. Maka ibundanya ketika melihat Imam Syafi'i sudah cukup besar... ...di usia dua tahun dan bisa diajak safar. Akhirnya kemudian hijrahlah kembali... ...pulang ke daerahnya di Mekah dari Gaza ke, ke Mekah. Dan subhanallah, ibunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wanita cerdas... Sampai suatu ketika, terjadi persidangan. Salah satu saksinya adalah ibunya Imam Syafi dan salah seorang wanita. Kemudian sang hakim meminta agar dipisahkan dua saksi ini, supaya tidak saling memberikan informasi. Tapi ibunya Imam Syafi tidak setuju. Dia pun bangkit dan memprotes hakim dan mengatakan, Ya hakim, tidakkah kau pernah mendengar dan membaca ayat Al-Quran? Antadilla ihdahuma watudhakira ihdahuma al -ukhra? Kan tundakira al sebagai saksi itu tidak boleh dipisah. Bahkan satu saksi dengan saksi yang lainnya harus saling mengingatkan. Fasikatal hakim. Maka hakim pun, kodi pun terdiam. Kata para ulama lihat bagaimana kecerdasan fikihnya ibunya Imam Syafi'i. Makanya wajar kalau kemudian Imam Syafi'i diarahkan oleh ibundanya di saat kefakirannya untuk tetap Imam Syafi'i belajar kepada para ulama. ...akhirnya menjadi ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Kita semua orang Indonesia ini kenal Imam Syafi'i... ...karena madhab di negeri kita ini... ...paling besar madhab Syafi'i. Tapi tahukah anda siapa yang mendidik Imam Syafi'i... ...menjadi ulama dunia, ulama besar? Bagian daripada ulama... ...rabbathum ummahatuhum. Ulama yang digembleng oleh ibu-ibu mereka. Sehingga menjadi ulama dunia, ulama besar. Jasa siapa? Jasa ibundanya. Kemudian juga... Ibunya Imam Ahmad Umi Ahmad Umi Ahmad ataupun ibunya Imam Ahmad Wali cerdas Yang menjadikan Imam Ahmad hafal Quran ibundanya Jadi ibundanya yang mengajari imamah Sampai hafal Quran Pertanyaannya Berapa banyak Ibu-ibu di zaman sekarang Yang mendidik anaknya Sehingga jangan hafal Quran Jus 30 saja Jangan Jangan 30 Ikhra' sajalah ya, membaca Al-Qur'an. Mana ibu-ibunda ibu -ibunda di zaman sekarang? Karena ibu-ibunda di zaman sekarang itu tidak punya niat baik. Mereka hanya ditontonkan dengan sinetron. Membaca majalah. Disibukan dengan membaca WhatsApp. Disibukan dengan bercanda di grup. Disibukan dengan membejala makalah-makalah yang tidak ada manfaatnya. Disibukan dengan perkara Kuliner. Dengan perkara masakan dapur Sehingga dilupakan soal dunia Soal agama Dilupakan soal tarbiah anak-anak Mempercayakan kepada orang lain Untuk dididiknya Padahal Sesungguhnya ibu itu Madrasah yang pertama Kalau engkau persiapkan ...maka engkau sudah mempersiapkan generasi terbaik. Jadi ibu itu adalah madrasah tul'ullah. dialah adalah madrasah yang pertama sebelum orang lain mengajari anak kita... ...orang tua dulu, kita dulu. Anda dulu sebagai ibu mengajari anak-anak anda. Lihat Imam Ahmad, yang menjadikan hafal Qur'an adalah ibunya. Walaupun kondisinya nggak ada alasan fakir, miskin, tidak punya uang... ...dulu para ulama kehidupannya lebih daripada kita kefakirannya... Imam Ahmad itu fakir sekali. Tapi ibundanya walaupun kekurangan harta tetap saja... ...memiliki semangat untuk mendidik anaknya Imam Ahmad. Sehingga menjadi alimin ulamaid dunia. Imam ahli sunnah wal jamaah penoreh sejarah. Sampai dia pernah keliling dunia. Taufa Ahmad ini Imam Ahmad sampai keliling dunia... ...hatta jamaah al-musnad. Sampai dia berhasil mengumpulkan musnad. Hadis-hadis Nabi SAW... Terbukukan, tercatat, ditulis, ditangani oleh tangan Imam Ahmad ibn Hambal, sehingga karyanya mendunia dan sangat bermanfaat untuk kaum Muslimin sampai hari ini. Menjadi rujukan dunia, siapa yang yang berjasa kepada Imam Ahmad? ini? Ibundanya, Ummu Ahmad. Masyrul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Imam Bukhari. Kenal Imam Bukhari, Ma'ruf. Bahkan catatan Imam Bukhari Sahih Bukhari adalah tersahih setelah Al-Quranul Karim Disepakati kaum muslimin Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang syiah Dan para penyimpang agama Kalau ahli sunnah sepakat tidak ada Catatan hadis tersahih setelah Al-Quran Melebihi catatan hadis yang ditulis Imam Bukhari Dalam sahih Bukhari Tahukah anda Siapa yang menjadikan Imam Bukhari ulama besar? Ibu undanya Ketika Imam Bukhari lahir Terlahir matanya buta Ibundanya berdoa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dalam mimpi dia berjumpa dengan Ibrahim Kemudian mengatakan bahwa Allah sudah mengembalikan pandangannya Maka ketika dia terbangun dilihatnya Sang putra tercinta Bukhari Sudah tidak buta lagi dan kemudian Sembuh butanya Semangatlah ibunya ...mendidik Imam Bukhari sehingga mendidik ulama hadis, ...ulama terkenal, umrah terkemuka... ...siapa yang tidak kenal Imam Bukhari... ...dan siapa yang berjasa di balik Imam Bukhari... ...ibunda Imam Bukhari. Begitulah wanita-wanita di zaman dulu. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan banyak lagi... ...bukan hanya mencetak karena dia putranya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala... ...ma'ruf karyanya Fathul Bari. Siapa di belakang keberhasilan Al-Hafid Ibnu Hajar ini? Siapa? Saudarinya Saudari perempuannya yang mendanai Al-Hafid untuk belajar Memberikan semangat untuk belajar Karena saudarinya seorang alima Qariah, hafizah. Maka diarahkan Al-Hafid Ibnu Hajar oleh saudarinya Sehingga menjadi alim ulama di dunia Begitulah wanita di zaman dulu Bahkan kalau anda pernah membaca biografi Al-Hafid Al-Mizzi namanya. Mertua daripada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i salah satu murid dari murid-murid yang cemerlang dari Al-Hafid Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala. tahukah anda siapa istri Al-Hafid Al-Mizzi? Seorang wanita salehah Seorang hafidah Al-Quran menguasai kira'ah-kira'ah Al-Quran, menguasai ulumul quran Sehingga istrinya Al-Imam Al-Mizzi ini membuka halakoh untuk para wanita. Dari halakoh yang dipimpin oleh istri daripada Al-Hafid Al-Mizzi, Guru Imam Ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala, keluar lahir para wanita-wanita hafidh hafidoh Al-Quran yang menguasai dunia. Subhanallah. Begitulah wanita-wanita di zaman dulu. Bahkan Ummu Zainab, Fatimah bintu Abbas, radiyallahu an, seorang wanita yang yang pakar dalam usul. Menguasai fikih, menguasai usul. Bahkan dia mencetak para wanita, berkhutbah di hadapan para wanita, memberikan pengetahuannya dalam fikih dan usulnya, sehingga melahirkan wanita-wanita dunia yang hebat. ...terlahir daripada keberhasilan Ummu Zainab Fatimah bintu Abbas. Bahkan istri daripada Al-Hafidh Al-Haythami. Ma'ruf Al-Hafidh Al-Haythami. Kalau anda seorang madhab syafi'i... ...maka karyanya banyak dirujuk oleh madhab syafi'i. Al-Hafidh Al-Haythami. Memiliki istri... ...yang selalu membantu suaminya... ...untuk merajah kitab hadis jadi kalau si apa namanya Al hafid Al Haiythami ini sedang belajar, istrinya di sampingnya ikut membantu Moroja, ya, Moroja ilmu hadis, sehingga dia menjadi ulama besar. Istrinya tidak pernah lepas. Oleh zaman sekarang apa? Istrinya di mana, suaminya di mana? Kadang-kadang istrinya hanya nongkrong aja di depan televisi, nonton sinetron saja. Kadang-kadang ada sinetron tuh yang bisa di, tidak bisa diganggu. Suaminya sibuk main game, suaminya sibuk keluar, suami kemana istri kemana. Tapi di zaman dulu lihat seorang istri mau rojaah ja ah hadith bersama suaminya, sehingga suaminya menjadi alim ulama di dunia, al hafid al-haythami rahimahullahu taala. Bahkan umudarda al-sugra yang dikenal wanita yang ahli zuhud, wanita cerdas gitu ya, dia hidup di zaman Abdul Malik ibn Marwan dan dia punya halaqah banyak wanita wanita datang dari mana-mana belajar kepada ummu Darda As-Sughra ini dan melahirkan para wanita-wanita saleh wanita-wanita hafiz para ulama-ulama dari kalangan wanita luar biasa ikhwat fillin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi sekudang kisah-kisah wanita-wanita hebat pengukir sejarah ...wanita-wanita pencetak para ulama besar... ...tah tawarai rajulin azim imra'atun. Di belakang keberhasilan seorang laki-laki... ...karena ada peran seorang wanita agung di belakangnya. Ya, begitu. Bahkan kita lihat hari ini juga kan. Mungkin ada beberapa ustaz yang memiliki pesantren... ...pesantren yang maju... Di belakang kemajuan pendidikannya tidak lepas daripada istri yang mendorongnya. Maka saya nasihatkan dari radio yang kita cintai bersama, radio yang FM ini kepada anda para umat Kepada anda para wanita. Jadilah wanita-wanita tangguh. Hindari perkara-perkara yang tidak ada gunanya mulai dari hari ini. Sibukkan dengan perkara-perkara yang ada manfaatnya. Bacalah Al-Quran. Ya, bacalah kitab-kitab. Sekarang sudah banyak kitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan bisa dicari di Google. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Lihatlah program-program media yang bermanfaat dari kajian-kajian, catat kemudian. Setelah itu, ajari anak-anak kita. Jangan sampai keberhasilan anak-anak kita ditentang orang lain, karena ingat bahwa kalau seandainya Anda, wahai para ibu. Mendidik anak anda minimalnya, anak anda bisa baca Qur'an, anda yang mengajarinya. Anak anda hafal juz ama anda yang mengajarinya. Anak anda bisa solat seperti solatnya Rasul, anda yang mengajarinya. Anak anda menjadi soleh, anda yang mendidik, dia menjadi soleh dan soleham. Betapa besar pahala yang anda miliki. Betapa besar pahala yang anda dapat. Bayangkan, setiap solat anak kita selalu membaca Al-Quran, sementara anda yang menjadikan dia bisa baca Quran, bisa hafal Quran, walaupun tidak banyak, walaupun surah-surah pendek, maka akan mengalir pahala kepada anda dan anak itu akan menjadi anak yang saleh. mata ibnu Adam, in illa min salatin, jariyah, Ingat anak yang saleh yang anda didik akan menjadi anak yang bermanfaat untuk Anda dunia Anda dan akhirat Anda. Bahkan dia akan mendoakan kita. Mengangkat derajat kita di surga. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Mudah-mudahan yang bisa sampaikan ada manfaatnya. Ya alhamdulillah. Peran seorang wanita itu sangat bahkan teramat sangat penting. ...karena ada perkara-perkara yang tidak bisa disentuh laki-laki. Maka di zaman Nabi Wasallam ada laki-laki yang tidak berani bertanya kepada Rasulullah... ...karena malu. Karena mungkin itu perkara privasi antara dia dan istrinya. Ataupun perkara yang tidak disentuh kecuali oleh para wanita. Makanya kemudian Aisyah anha terkadang menjadi jembatan bagi para wanita di zaman itu untuk bertanya kepada Rasul tapi tidak secara langsung datang kepada Aisyah anha. Baru ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam. Artinya bahwa ada perkara-perkara yang tidak bisa disentuh laki-laki, terutama perkara-perkara kehususan bagi wanita. Mungkin laki-laki bisa saja menjawabnya, tapi Mungkin tidak secara datil karena malu-malu gitu Makanya peran seorang wanita juga penting dalam mengembangkan Islam Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha Di zaman itu menjadi bukan hanya rujukan para wanita Bahkan rujukan para sahabat-sahabat Laki-laki sahabat di zaman Nabi SAW Setelah meninggalnya Rasul datang kepada Aisyah radhiyallahu anha Seperti Abdullah bin Masud Selalu bertanya kepada Aisyah kalau ada muskilah dalam urusan agama jadi, peran seorang wanita menyebarkan Islam itu sangat penting. Apalagi memang wanita ini punya kelebihan dibandingkan laki-laki dalam hal sosialisasi. Ya, saya lihat seperti itu. Jadi, kalau sesama wanita itu lebih kompak, makanya acara-acara perkumpulan itu lebih banyak dikuasai perempuan, gitu ya, arisan perempuan. Makan-makan ya, perempuan, di dapur perempuan, lebih banyak berkumpul bersama kawan-kawan mereka Dengan tetangganya, dengan teman-temannya gitu Dan ini momen terbaik untuk seorang wanita menyebarkan dakwah ya Karena memang kehalusan, kelembutan seorang wanita memang sudah difitrahkan gitu kan Maka harusnya wanita di zaman sekarang dengan dunia medsos seperti ini Terkadang satu handphone bisa sepuluh grup gitu ya maka gunakanlah grup-grup WhatsApp, grup-grup Instagram, grup-grup WA atau apa namanya Facebook dan yang lainnya Gunakan untuk berdakwah ya, Gunakan untuk berdakwah Karena syaitan di zaman sekarang ini luar biasa Ya Kita ini dipertontonkan berbagai macam hal Sehingga terkadang kita ini untuk belajar agama dan justru belajar yang lainnya Menonton siaran-siaran agama justru dia menonton yang lainnya syahwat ditebar gitu. Syahwat ditebar, subhat dimana mana-mana. Maka di zaman sekarang seorang wanita ini harus berusaha untuk kembali kepada fitrahnya. Cobalah menjadi pendakwah-pendakwah. Belajar, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ajak kawan-kawannya untuk kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Dan ingat Anda, kalau sekarang mengolah takdirkan sudah menjadi istri, bukan berarti anda hanya bekerja di kasur, di sumur, di dapur saja. Itu memang rutinitas dan itu berpahala kalau anda niatkan beribadah. Tapi lebih daripada itu diluangkan waktu untuk belajar. Diluangkan waktu untuk membaca Qur'an, menghafal Qur'an, membaca kitab-kitab para ulama. Dan itu penting untuk mengkader anak-anak anda. Maka saya katakan dari awal, jangan sampai anak-anak anda itu cerdaskan orang lain. Orang lain itu hanya menyempurnakan saja kalau bisa. Tapi tetap kecerdasan itu anda yang berikan. Kalau ada yang mengatakan Ustadz tidak punya ilmu, hafal Quran pun tidak, kadang baca Quran pun tidak bisa, maka dorong anak anda untuk belajar itu ke tempat-tempat yang memang layak untuk belajar di situ. Dorong, berikan semangat. Ya, jangan patahkan semangat anak-anak. Seperti para ulama, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana? Ibunya Imam Syafi'i mengantarkan Imam Syafi'i ke halako, halako ilmu. Akhirnya menjadi imam dunia. Maka jadilah ibu seperti itu. Ya, karena ada sebagian ibu itu cuek, bebek bahasanya. Tidak peduli dengan anaknya. Mau anaknya main sekian jam, mau anaknya pulang jam berapa. Tidak peduli. Yang penting anaknya ada, tidak mati. Apa seperti itu pendidikan. Maka peran seorang wanita di dunia Islam ini sangat penting. Maka jadilah da'iyah-da'iyah. Da Pendakwah-pendakwah uh, wanita Minimalnya untuk keluarganya Wallahu'alam Jazakallah Ustaz, Atas Jawabannya Demikian untuk penanya Ibu Maria Di Singapura Jawaban dari al -Ustaz barusan juga Sudah menjawab pertanyaan Dari Ibu Dina di Surabaya Dengan pertanyaan yang Serupa ya Baik Pertanyaan yang berikut yang sudah masuk. Bismillah, barakallahu Ustaz. Saya sangat tersentuh. Ya, sangat tersentuh sekali mendengar kajiannya. Izin bertanya. Anak saya usia 4 tahun 7 bulan. Bagaimana saya mendidik anak yang masih balita tersebut? Yang lagi susah-susahnya dikasih tahu. Seringkali harus mengancam dulu baru sholat atau ngaji Saya pengen jadi ibu yang hebat seperti tema kajian itu Bagaimana saya harus memulainya Pak Ustadz Jazakallahair dari seorang ibu di Bali Ustadz Masya Allah Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wa Semoga Allah berkahi ibu dan juga putra ibu Iya Mendidik anak itu yang pertama kali Dari semua Yang diajarkan para ulama kepada kita itu porosnya ada Di satu titik Disabar Mendidik itu perlu kesabaran Karena kalau mendidik Tidak sabar Anak itu tidak mungkin akan jadi Maka kesabaran Itu penting dalam mendidik anak Karena itu Kunci per utamanya Sabar itu kunci utama. Lah, anak ibu ini usianya baru 4 tahun lebih saja kan itu. Ya. Sementara Nabi SAW alaihi wasallam bersabda ketika menyuruh kita untuk memerintahkan anak kita untuk salat, apa kata Rasulullah? Kata Nabi SAW "Muru bis hum wa hum Perintahkan anak-anakmu ketika usia tujuh tahun untuk sholat, kalau sampai sepuluh tahun tidak mau sholat, maka boleh kita memukul tarbiyah namanya, bukan pukul ziksa, pukul tarbiyah, pukulan tarbiyah. Jadi kalau usia empat empat tahun, ya disuruh saja, ya disuruh saja, terus jangan bosan-bosan, tidak -bosan. apa-apa cerewet dalam kebaikan. Dapat pemulut ember dalam kebaikan asal jangan mulut ember itu bahasanya Menggibah tetangganya kan itu. Kalau menyuruh anak untuk sholat membiasakan anak sholat di usia empat tahun lebih ya memang dibiasakan disuruh. Karena Rasul mengatakan di tujuh tahun, berarti sebelum tujuh tahun kalau anda melakukannya lebih baik lagi. Ya. Mengancam tidak ada masalah mengancam anak-anak. Karena Rasul saw mengatakan alikusalt, gantungkan pecut kata Rasulullah. Ya untuk nakut-nakuti anak maksudnya. Ya, apa ada, Anda mungkin buat satu tongkat, kemudian digantungkan di dinding, sholat atau tongkat itu, apa seperti itu. Anda mau, kamu mau sholat nak, ataukah mau tongkat itu maksudnya, nakut-nakuti saja. Tidak perlu betulan, gitu ya. Karena anak kecil itu ditakut-takuti, dia akan takut. Tapi jangan kemudian ditakut-takuti, menjadi dia lembek menjadikan dia jatuh mentalnya ndak boleh. Apalagi ditakut-takuti dengan perkara-perkara yang bisa mempengaruhi tauhidnya, seperti ditakut-takuti dengan setan, dengan genderwo... dengan sundel bolong, dengan macam-macam setan gitu kan. Jangan keluar nah ada setan, nanti kau ditangkap, nanti kau itu ndak boleh. Ya, itu namanya menanamkan ketakutan yang nanti kalau besar jadi takut terus akhirnya bisa masalah tauhidnya. Menakut-nakuti hanya sekedar mendidik saja, mendidik tidak ada masalah, teruskan itu kebiasaan baik seperti itu, nggak apa-apa mengancam, tapi hanya ancamannya itu ya tidak sampai kemudian menyakiti perasaan anak tidak, berteriak marah nggak apa-apa, membiasakan seperti itu, tapi kalaupun ada cara yang lain yang lebih lembut dengan cara memberikan hadiah kan lebih baik lagi gitu kan. Nah kalau sholat lima waktu ini. Maka akan dikasih hadiah seperti ini, seperti itu. Ya, akan diajak jalan ke sini kan, dari baik asal jangan bohong saja. Karena tidak boleh membohongi anak gitu. Betul betul janjinya itu dilaksanakan gitu ya. Maka tidak ada masalah. Kemudian juga yang terpenting bukan hanya sekedar sabar ya, niat, niat yang baik itu penting. Niat mendidik anak, berdoa agar anak ini menjadi anak yang besar. Anak yang soleh dan soleha. Kemudian juga coba tanamkan tarbiyah. Dari kecil itu, murakobah. Murakobah itu artinya merasa diawasi Allah. Kemudian tanamkan juga mahabbatul ahli iman. Kecintaan kepada para ulama. Dikisahkan seperti tadi kisah-kisah para ulama tadi. Ajarkan kepada anak-anak sebagai uh, nyanyian tidur. Ya, ceritakan Nabi, ceritakan para sahabat, ceritakan para ulama Supaya anak itu terekam terus Jangan pula yang diceritakan kancil, kura-kura, gak jelas gitu ya Ganti ceritanya Kemudian juga dari kecil itu sudah ditanamkan Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak ya, Ini syirik, ini tauhid Itu harus diajarkan tuh Tentang keharaman-keharaman yang Allah haramkan gitu kan Harus diajarkan Diberitahu dari kecil supaya terekam tuh Ya, kemudian juga berusaha untuk diarahkan kepada Al-Quran Diarahkan kepada Al-Quran Dan juga diarahkan kepada dikir-dikir yang bisa melindungi anak itu dari gangguan setan. Karena namanya ada dikir pagi, dikir petang lah. Dari kecil diajarkan biar anak itu biasa Sehingga terjauh daripada setan. Kemudian juga diajarkan sabar untuk melaksanakan ibadah Yang mendidik anak itu sabar Apalagi sholat gitu kan Waktu subuh Kadang-kadang membangunkan kadang orang tuanya itu susah bangun, apalagi anaknya. Ya, maka dari diri sendiri, ngasih contoh dulu. Kemudian sabar membangunkan. Kadang anak kecil itu dibangunkan, dia bangun dari dari tempat tidur, dia masuk kamar mandi, tidur pula di kamar mandi dia. Kadang-kadang seperti itu, ya harus sabar ditunggu. Sampai betul-betul dia sholat, tanamkan keberanian, tanamkan kecerdasan. Jangan kemudian anak itu dibuat don, gitu ya. Jadi, dan itu maru dalam dunia pendidikan anak-anak ya. Intinya bahwa berdoalah kepada Allah Azza wa agar Allah memberikan kekuatan kepada Anda untuk mendidik anak Anda dan istiqomahlah dalam pendidikan. Jangan bosan. Wallahu alam. Syukran atas penjelasannya. Demikian untuk ibu penanya di Bali, semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al Ustadz. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Ibu Aisy di Batam. Bagaimana kiat mendidik anak sejak dalam kandungan, Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita bicara dalam dunia pendidikan anak-anak, mendidik -anak, anak itu sebenarnya diawali... ...dari sebelum pranika Ya, sebelum peranikah artinya sebelum anda menikah. Di situ sebenarnya juga penentu. Kita itu mendapatkan keturunan yang baik. Kata Nabi SAW, Tungkahul ali Arba. Wanita itu dinikahikan empat perkara. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya. Kemudian Rasul menyebutkan yang keempat, karena agamanya. Dan Rasul bersabda di akhir hadis, Fadfar bidhati din taribat yadak. Ambil yang baik agamanya. Itu yang akan mengantarkan kesuksesan Anda. Karena yang tiga bisa hilang. Kecantikan dengan usia yang, yang cukup lama, 60-70 tahun sudah keriput, tidak cantik lagi. Nasab juga sama. Harta juga akan hilang. Tapi agama... Tidak akan hilangkan, agama akan menjaga kita. Ihfadillah, yahfadka. Jagalah Allah Allah yang jaga kita nanti. Ya. Maka, cari pasangan yang baik. Kemudian yang kedua, ketika melakukan hubungan, ada doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Allah karuniaikan, dalam doa berhubungan itu ada ada doa yang diajarkan Rasul Allahumma jannibis syaitan wa jannibis As -syaitan ya Allah jauhilah syaitan dari kami Dan jauhi syaitan dari apa yang akan kau Untuk anak keturunan kami Di situ ada doa kan Ya Lu'alam apakah anda melakukan berdoa atau tidak saya tidak tahu Tapi yang jelas bahwa Doa ini penting karena menjauhkan anak-anak kita dari gangguan syaitan Setelah kemudian anda hamil Berdoa kepada Allah saat kehamilan Dan ingat Ya ini tajribah namanya tajribah itu sudah banyak dilakukan oleh para ulama dulu, bahkan mungkin sampai sekarang. Apabila orang sedang hamil, biasakan orang tua itu membaca Al-Quran. Kalau Anda capek dengarkan Al-Quran karena anak dalam kandungan itu akan merekam itu walaupun masih dalam kandungan, sehingga ketika lahir saja karena ibundanya sudah terbiasa membaca Quran mendengar Al-Quran, maka insya Allah anak ini jadi ahli Al-Quran. Tapi kalau anda sedang hamil yang anda dengarkan hanyalah musik, nonton sinetron gitu kan, nonton film, baca WhatsApp nggak jelas, ya anaknya keluar pun tak jelas juga. Ya, artinya bahwa ketika dalam kandungan ini banyak-banyaklah berdoa, kemudian ibunya jangan berpelilaku jelek, kemudian biasakan baca Quran, mendengar Al-Quran sampai anaknya melahirkan. Ya selain daripada itu ya setelah kemudian anaknya melahirkan ya pendidikan agama pun penting terus terus dikawal anak itu sampai dia dewasa, sampai pun dia menikah. makanya Ibrahim itu mengawal Ismail. ya padahal sudah menikah tuh dengan istri pertama. rupanya istrinya nggak jelas kata Ibrahim ceraikan anak istrimu, ceraikan istri pertama. kemudian menikah lagi dengan wanita yang kedua, baru kemudian mendapatkan wanita solehah dan dari keturunannya sampai kepada Adnan, Adnan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kawalah terus ya anak itu walaupun kita sudah berdoa ketika kehamilan anda terus mencari sebab gitu kan anak itu walaupun sudah lahir tetap anak itu harus dididik, dijaga, dikawal, arahkan ke agama dan berdoalah kepada Allah Azza Wajal agar anak itu ditetapkan hatinya di atas agama Allah Azza Wajal. Wallahu amin. Subhanallah. Terima kasih atas penjelasannya. Uh, mengingat waktu ini Ustadz, mungkin bisa dijawab dengan singkat aja pertanyaan dari Bapak Muksin di Cisalak, Jakarta. Ini, Ustaz. Yeah. Bagaimana dengan seorang ibu jika memarahi anak dengan kata-kata yang tidak baik? Apakah itu bisa jadi doa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Sebaiknya seorang ibu itu tafa'ul. Sesudes, dalam biografinya, dia namanya... Anak-anak juga pernah nakal walaupun dia sudah menjadi imam Masjidil Haram. Dalam biografi dia, saya sudah itu anak kecil nakal. Tapi bundanya kalau marah, disebutkan dalam biografi, dia selalu mengatakan, Ya Sudes daripada kau nakal idhab ilal haram. Pergi kau ke haram, semoga Allah jadikan kau imam di sana. Itu kata-kata ibunya Imam Sudes itu. Akhirnya sekarang kita lihat, Imam Sudes menjadi imam Masjidil Haram. ya Luar biasa gitu ya bahkan kalau dia sudah jadi imam luar biasa, sangat dicintai manusia, bahkan suaranya ditiru satu dunia. Banyak orang-orang yang meniru suara Imam Sures ketika membaca Quran gitu. Tapi ingat, ibunya Imam Sures itu tafaul. Jadi kalau ada anak nakal itu jangan dimarahi. Ya, suruh berangkat. Eh daripada kau marah, kau ke pondok sana. Kau jadi kiai sana, ya. Ke masjid sana, kau jadi imam sana. Ha. berangkat sana ke, ke Madinah belajar sana. Ha, begitu. Jadi Kemarahannya itu dengan menggunakan bahasa yang positif Karena terkadang ya tadi Tafa'ul itu jadi doa ya, Jangan pula kemudian mati aja kau eh, Besok betul-betul tuh mati Tabrak mobil kan Oleh karena itulah maka Sebaiknya ucapan itu dijaga Karena terkadang ada ucapan yang terlepaskan Kemudian bertepatan dengan doanya Aminnya para malaikat bisa jadi terijabah Oleh karena itulah maka jaga lisan Apalagi anak anda yang kelak anak ini akan besar... ...dan akan menjadi aset kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka sekali lagi saya katakan sabar. jadi anak itu harus sabar. Wallahu'alhamdulillah. Barakallahu fiqh wa jazakallah, Ustaz, atas... ...ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saja banyak sekali manfaat bagi kita semuanya. Terutama bagi kita, para orang tua. ...menjadi kiat berharga bagi kita untuk mencetak anak-anak kita... ...menjadi generasi terbaik di agama yang mulia ini. Baik, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada di seluruh dunia... ...kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Anda semuanya... ...yang sudah mengikuti kajian ini dan untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan... ...tapi belum sempat terjawab, kami mohon maaf karena terbatasnya waktu... Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada rekan-rekan yang tergabung dalam Artvisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia yang sudah ikut menyebar program ini. Tuntas sudah berkah pagi, saya dan Al-Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala beserta seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam. Kita tutup berkah pagi dengan Kefaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.